Halo selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke okay, kali ini aku mau jelasin sama kamu tentang apa itu produktif Karena sebelum kita bahas lebih banyak tentang produktivitas Aku mau kita memiliki dasar definisi atau dasar persepsi yang sama tentang apa itu produktif Oke okay? Nah di sini ada tiga definisi yang aku ambil. Yang pertama dari Collins, yang kedua dari vocabulary, yang ketiga dari Britannica, dan menurut aku definisinya sangat sederhana. Jadi kita mungkin bisa dapat kesimpulan yang benar-benar taktis banget gitu loh. Yang benar-benar memang ternyata produktivitas itu sesederhana itu gitu. Nah di sini yang pertama. Ada having the power of producing, generative, and creative. Intinya di sini kalau yang bisa aku tangkap adalah ada keleluasaan. Keleluasaan. Untuk menghasilkan sesuatu. Untuk membuat sesuatu. Oke. Okay? Nah, kalau yang di sini having the ability. Punya kemampuan. Pada dasarnya, dua-duanya sama, ya, guys. Ya, di sini harus punya artinya mampu, punya atau mampu gitu. Nah, di sini juga sama, membuat sesuatu. Nah, sedangkan yang di nikah ini sederhana banget, tapi menurut aku cukup dalam juga di sini doing atau melakukan dan di sini achieving menyelesaikan tulisannya agak berantakan oke, kita hapus dulu melakukan dan menyelesaikan alat banyak hal oke jadi, kalau misalnya dilihat ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Si Ini bertiga itu kelima. Jadi, kalau misalnya aku lihat, artinya adalah. Keluasaan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu sampai selesai dan di sini banyak hal atau nominalnya banyak ini kayaknya salah urutan deh tapi nggak apa-apa ya menurut aku pada akhirnya produktif itu adalah ini guys keleluasaan dan kemampuan kamu untuk melakukan sesuatu sampai selesai terutama harusnya sih banyak hal gitu loh. Karena dari definisi Britannica ini. Jadi kalau misalnya kita lihat kesimpulannya gitu. Aku ubah urutannya sedikit di sini jadi pertama adalah kemampuan terus kamu punya keleluasaan. Untuk di sini ada melakukan. Di sini ada objek atau objek atau di sini sesuatu, gitu ya, sampai selesai dan banyak. Oke, jadi misalnya kalau kamu produktif untuk bikin konten, produktif untuk bikin konten. Pertama, artinya kamu mampu dan leluasa. Kamu bisa bikin kontennya, dan kamu bisa sangat leluasa untuk melakukan apapun terhadap konten yang kamu bikin. Gitu, dan kamu melakukan itu semua. Di sini ada konten. Melakukan atau mengerjakan konten sampai selesai dan kamu bikin banyak konten Ini kayaknya bisa dibilang opsional menurut aku pada akhirnya untuk definisi banyak ini Tapi seenggaknya kalau misalnya bisa sampai tahap ini aja menurut aku udah cukup bisa dibilang produktif sih Gitu Intinya kamu mampu dan leluasa untuk melakukan sesuatu sampai dengan selesai. That's it. Bisa banyak, lebih bagus. Tapi nggak bisa banyak-banyak juga nggak apa-apa. Itu definisi produktif menurut aku. Menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching.